Oke, okay, teman-teman. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan salam Sadi di sini al-Qur'an jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, teman-teman. Uh, pada kesempatan kali ini, uh, kami di al-Qur'an jaya akan membahas khusus ya mengenai toleransi uh, di resistor seperti itu. Uh, yang pertama kenapa uh, videonya saya pisah karena ya, agar tidak panjang-panjang dan teman-teman mudah memahami atau mengerti seperti itu uh, di video ini kami juga akan menghitung nilai toleransi tapi sebelum itu kenapa harus ada nilai toleransi dan nilainya itu rata-rata uh, di resistor yang kami dapat itu 5% apa itu toleransi seperti itu uh, menurut apa, bahasa sederhana yang sering kami pakai se, uh, toleransi itu adalah nilai yang memungkinkan ya yang memungkinkan uh, ya seperti di sebelah ini ya kan ada toleransinya yang memungkinkan uh, sebuah resistor itu nilainya meleset seperti itu meleset Ya dari nilai yang tertera di uh, badannya atau di tubuhnya atau di gelang-gelangnya. Jadi uh, itu itulah alasan kenapa uh, toleransi itu dikasih tanda minus, dikasih tanda plus seperti itu. Jadi uh, kita tahu bahwa resistor itu dalam suhu, suhu tertentu dia akan meleset nilainya. Mungkin karena panas. Atau karena terlalu dingin Seperti itu Jadi nilai plus itu adalah meleset Melebihi uh, Nilai yang tertera di badannya Seperti itu Kemudian nilai minnya itu adalah Meleset uh, kurang ya Atau turun dari nilai yang tertera Nah selama Resistor itu Melesetnya masih Berada di ring Misalnya masih di ringnya 5%, 5 dari ring yang ditetapkan maka resistor itu bisa dikatakan masih bagus. Tapi kalau sudah di luar itu, maka resistor itu bisa dikatakan sudah uh, tidak layak digunakan. Seperti itu. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena uh, resistor adalah uh, komponen yang sering atau paling banyak digunakan di dunia elektronika seperti itu. Oke ya seperti itu teman-teman jika teman-teman bingung dengan pengertian yang uh, saya sampaikan Teman-teman bisa diulang lagi video yang uh, apa atau ucapan saya yang barusan ini seperti itu Oke terus bagaimana cara menghitung nilai toleransi Oke mari kita hitung bersama-sama seperti itu teman-teman Oke, okay, teman teman-teman bisa melihat di sini dan di sebelah ini ada tabelnya. Yaitu yang di empat gelang ya, yang kemarin itu 25.000 puluh ya, dua puluh ohm. Oke, okay, uh, kami di sini sudah membuatkan nilai atas, nilai tengah, dan nilai bawah. Ya, uh. oke. Okay, uh, nilai tengah ini adalah nilai yang tertera di sana ya, dua puluh kilo ohm itu kan sama dengan 25.000 puluh Om seperti itu. Oke. Okay. Sedangkan toleransinya adalah uh, ini. Ya, toleransinya adalah itu sama dengan lima Jadi menghitungnya adalah ya lima persen kali dua Ya plus minus di sini ya plus minus dua Om. Kenapa enggak pakai kilo? Karena kita harus apa? jadikan ohm semua seperti itu. Oke. Okay? Jadi sama dengan plus minus 5/100 dikali 25.000 ohm. Jadi kalau saya sikat di sini jadinya toleransinya adalah ya, saya pakai ini, pakai kalkulator teman-teman agar ini Agar uh, Mudah seperti itu Oke okay, jadi sama dengan 5 dikali 250 250 dikali 5 250 250 dikali 5 Sama dengan plus minus 1250 Jadi toleransinya 1250 ohm Nah nilai atasnya ini sama dengan nilai tengah, nilai tengah ini ya. 25.000 ya ditambah ya. Kalau nilai bawah itu 25.000 dikurangi ya. Jadi kalau yang atas itu ditambah 1.250 ohm ya, nanti ohmnya saja ya. Jadi 1250 ditambah 25.000 jadi dia jadinya 26.000 250 ohm sama dengan 26,25 kilo ohm. Oke, nilai bawahnya 25.000 dikurangi 1250. Oke. 25.000 dikurangi 1250 jadi dua puluh tiga ohm atau sama dengan dua kilo ohm oke, oke nih teman-teman ya jadi uh, kembali ke pengertian yang awal bahwa toleransi itu adalah nilai batas maksimal dan minimal ya jadi ketika ada resistor uh, 25 ya kasih umit ya. resistor 25.000 ribu ohm atau 25 kilo ohm ya 25 kilo yang tertera di bodinya atau di badannya seperti di sebelah itu kemudian ketika kita ukur itu masih masuk di antara ring atas ini dan ring bawah ini jadi Uh, misalnya 25.000kg terbacanya berarti dia uh, kategorinya masih layak pakai atau masih bagus lah karena masih masuk ring 5 ini 5 persen seperti itu tapi bagaimana kalau sudah nilainya 27 uh, kilo ohm ke kan di atasnya ini uh, apa ya pemahaman kami itu sudah tidak layak untuk dipakai walaupun bisa seperti itu jadi Uh, kurang layak lah seperti itu kurang atau sama sekali tidak layak karena sudah melewati batas atau apa namanya ya ring yang telah ditentukan bagaimana kalau nanti turunnya itu sampai 20 20 kilo misalnya maka juga bisa dikatakan tidak layak untuk diletakkan di circuit seperti itu walaupun bisa seperti itu Nah itu, itulah uh, nilai Penting dari yang namanya toleransi, teman-teman. Oke ya, sampai di sini, mudah-mudahan toleransi itu bisa dipahami oleh teman-teman ya. Semoga uh, yang sedikit yang bisa kami berikan ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.